Bisa sama cewek dan ibu rumah Sudah terus, beri salam. nya selalu kita apa namanya Yeah. Mempelajari tentang muamalah di dalam materi ini, muamalah yang kita akan bahas itu tujuan belia Muamalah itu sendiri adalah hubungan antara tetangga manusia. E, tapi sebelumnya, dapet, materi kita sebelumnya kan tentang pengurusan jalan ya mana kalau kita mengaitkannya bahwasanya e, di dalam kehidupan kita saya kita itu manusia. Sosial. Kenapa manusia sosial? kita selalu membutuhkan orang lain? Sampai akhir hayat pun kita masih butuhkan orang lain. Buktinya Dalam adalah pengurusan jenazah kita butuh orang yang memanjakan kita ya, butuh orang yang bersahabat. Jadi hubungan antara sesama manusia itu harus dijaga supaya selalu tercipta uh, harmonis, ya. Jadi selain hubungan kita ke uh, hal-hal uh, nabur kita uh, jaga juga tentang hubungan kita sesama manusia. Seperti itu ya. Um, jadi um, uh, jual beli kita punya materi jual beli, hmm, tapi sebelumnya ada tidak yang tahu apa itu jual beli? Kita kan yang kita, kita, ya bukan menggunakan barang. Jadi jual beli adalah bukan menggunakan barang, yang bisa. Hmm, jadi jual beli itu perspekalannya, hmm, kita membeli untuk memindahkan hak pembilasannya. Jadi awalnya kita punya, tapi karena Makanya jadi punya aku ya, jadi tinggal sebelum kita. Oke, di dalam jual beli apa-apa yang harus ada. Materi ini kita itu setelah menyimak video media pembelajaran gambar atau atau gambar media pembelajaran siswa mampu mendalami macam-macam setelah melakukan diskusi siswa mampu menguraikan makna muamalah dalam Islam dengan baik ketiga setelah membaca materi tentang muamalah siswa mampu menunjukkan rupa belinya ada barang yang dijual dan e, tiga skenario karena kita menggunakan lainnya hmm. jadi ibu e, sudah membuat skenario nya kelompok satu kelompok dua kelompok tiga ya jadi ibu sudah membuat skenario nya silahkan silahkan ditentukan siapa yang akan berperan menjadi jadi pemberi siapa yang akan berperan menjadi menjadi Kalau begitu, siapkan diri untuk mempraktekkan atau memperagakan dari apa yang kamu buat ya Tentangan Bawa meja Di sini, di sini, satu <Sat> Waalaikumsalam <Sat> warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu ingin memperjual dari tembaran saya sebagai penjual Saya sebagai penjual Oke silakan enter posisi oh. Kali apa kah? Eh coba kak? Bisa dilihat kak? <laughs> <laughs> Di ini ya bisa nego bisa ini juga ini di sini di Oke jadi Tadi penampilan terakhir ya iya, Dari iya. Bawah tiga kelompok Jadi Disitu kita dapat menyimpulkan Bahwasannya e, Jual beli itu terjadi Ketika ada Kesepakatan harga Dari Si penjual Dan pembeli, Atau ketika tidak ada kesepakatan tidak akan terjadi jual beli. Ini jadi dan tidak ada paksaan. Siapa yang menjual eh, terpaksa? ada kan? Iya. Jadi ketika itu terjadi semuanya tidak ada paksaan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli eh, Apalagi ada barang yang dijual, ada pembelinya, ada yang kaburnya. Sudah. Itu syarat dan rukunnya untuk uh, jordi Dari sini Telefonnya masing-masing Ibu sudah bagikan uh, Link berhukumnya silakan dikerja Mulai dari sekarang Sudah bisa tersebut semua oh. Oke Lanjut kerja kalian sudah masuk ya sudah terkirim ke Ibu. dan terima kasih banyak atas pemahamannya hasilnya sangat memuaskan ya jadi kalian semua sudah paham apa yang dari bagaimana mencapai syaratnya di